Halo teman-teman Kembali lagi dengan kakak yang paling ganteng sendiri teman-teman Wah kali ini kakak lagi ada di pekarangan rumah lagi teman-teman Wah kakak juga udah bawa keranjang warna biru lagi Wah kali ini kakak mau akan mencari mainan yang ada di sekitaran sini teman-teman Oh ya, sebelum lanjut yang belum subscribe tekan tombol subscribenya ya Agar kakak bisa semangat lagi dalam membikin konten mencari mainan teman-teman. Wah, sekarang ayo kita let's go cari mainan teman-teman. Wah, iya, teman-teman! Wih, apa ini? Wah, ternyata ini onta oh, teman-teman. <tik> masukin ke dalam keranjang. Sekarang kita lanjut lagi cari mainan teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wah, ternyata kita menemukan anak bebek. Wah, lucu sekali ya? Wih, wah, sekarang kita cari kemana lagi ya, teman-teman? Wah. Wih. kita mau cari yang... kemana ya teman-teman? Wah, lihat teman-teman. Wih, kita menemukan dua truk tronton atau truk pasir yang sedang lagi, wih, lagi muat hewan-hewanan teman-teman. Wah, wih, terus apa ini yang terbalik teman-teman? Wah, ada yang jatuh. Wah, kita review satu persatu. Wah, ternyata ini Spinosaurus, teman-teman. Wow, kita menemukan Spinosaurus. Wih, wah, lihat apa ini, teman-teman. Wah, ternyata ini sapi, teman-teman. view yang mana dulu teman-teman? Yang ini atau yang ini? Yaudah yang ini dulu aja teman-teman Wah sekarang kita review satu persatu ya Wah ternyata ini dinosaurus leher panjang teman-teman Wih keren ya Wah lihat ini ada macan tutul Wow terus ini apa teman Wih ternyata ini jerapah dong Terus ini ada wow, ini si harimau. Wow, keren ya teman-teman. Terus ini ada wah. Wow, ternyata di sini ada si raja hutan. kita review yang truk satunya lagi teman-teman Wah di sini ada apa Wow lihat di sini ada uh, apa ini Wah dinosaurus yang ada tanduknya <tune> Terus ini ada gajah teman-teman lihat ada apa lainnya juga. Terus ini ada wow ini ada terek teman-teman. Ini ada, wow! Kita menemukan kuda zebra juga di sini, teman-teman. Wow. <tuk> wow, terus ini yang terakhir, teman-teman. Wah, wow. ternyata ini domba. Wow. <tuk> Wah, lucu sekali dombanya ya. Wah, sudah habis, teman-teman. Wow, lihat! Kita juga udah review semuanya yang ada di kerennya biru. udah, segitu dulu aja video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.